Di video kali ini, kita akan ngebahas dua clip on mic yang benar-benar ramai dipakai banyak orang. Dimana dua clip on ini punya harga yang nggak terlalu jauh beda. Ya, ada Saramonic Blink 500 dan juga ada Boya WM 8K2 Pro. Kayak gimana pembahasannya? Kualitas mic mana yang paling bagus? Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bareng saya Jaki di sini. Tapi sekarang di episode ini kita nggak sendiri karena di sini ada Arif uh, selaku Arif itu videografer ya, jadi videografer, videografer banyaknya di wedding atau di? Di wedding baru 2 tahun ini. Dua tahun ini belarinya udah berapa lama jasa video buka? Tujuh, tujuh, tujuh tahun, tahun alhamdulillah, dari awal kuliah. Masar lagi tutup, <laughs> nah, sudah, Pak. <banget. laughs> nah, kita di sini bakal ngebahas dua alat yang dibandingin, mungkin tren harga hampir mirip-mirip, cuman emang ada yang lebih mahal. Ntar kita tulisin keterangan harga update-nya berapa. Yang pertama itu ada mix Boya wm 8K2 Pro. Yang kedua itu Saramonic B500 bling 500. Nah, langsung aja kita bahas di sini kita bongkar dulu yang di dalamnya ada apa aja ya. Dari Saramonic biar arif karena Arif yang pakai Saramonic Kalau saya saya prefer banyak pakai boya. Kita mulai ngejelasinnya Isi sarap monik dulu deh. Saya bisa di, di sarap monik itu dapatnya apa aja sih? Di ada Sambli. ini transmitternya dua. Transmitternya dua ya. Satu. Ini transmitter dua. Hmm. Kalau yang hari beli transmitter dua ya. Hmm. Sama apa namanya? Hitnya satu. Receiver, receiver, servernya satu. Kabelnya dapat apa aja ya kabel? Kabelnya ada. Ada casan dua. Casan dua. Casan oh. ini kode itu? transmitter tesannya 2 terus ini bentuk Oh, ke... kabelnya ada 2 ya. Hmm. Kebetulan kita juga di sini udah ngegantung di kameranya yang TRS ke hmm. TRS yang ini. Ini buat HP iOS. Oh, TRS. TRS. TRS. Jadi dapat 2 kabel ya kalau pembelian ceramic B500 B2 ya benar ya. B2-nya itu dapat receiver 2, eh transmitter-nya 2, receiver-nya 1. Dan kabelnya enaknya ini teman-teman bisa lihat di sini dapat dua Kalau yang ini yang ada di meja ini TRRS ke TRS Jadi bisa ke HP Mungkin di laptop juga kayaknya Mungkin bisa deh kalau TRRS Jadi penggunaannya lebih Lebih banyaknya Bisa untuk vlog kayak gitu ya hmm, vlog. dari Bentuknya juga kecil Nah itu dari Bahannya Plastik ya plastik biasa umum jadi harus agak hati-hati juga tapi dapat pots juga. Pouch kita dapat pots di, di saat pembelian dapat pots tapi ini berupa plastik. Bahannya dan kelebihannya juga ada mic internal. Nanti kita coba uh, kualitas mic internalnya kayak gimana. Sekarang kita isinya dulu sekarang boya om 8 Capro. Kita coba buka. Di sini ada keterangannya ya kita dapat klipon 2 sama Saramonic juga belari kliponnya 2. Stereo 3,5-nya sama Saramonic juga ada. Cuman di Boya itu bukan TRS ke TRS, tapi ada colokannya itu di sini adanya XLR. Jadi kalau nggak salah emang penggunaan XLR itu untuk audio profesional udah banyaknya berapa pakai XLR ya. Jadi untuk recording jadi yang kayak gini nih. Nah, teman-teman lihat langsung colokannya kayak gini benar-benar kayak gini itu udah biasanya audio recording udah pakai XLR udah itu oh windscreen dapat berapa dapat dua dapat dua kalau bling dapat dua kalau boya itu dapat empat cuman saya juga satu udah hilang udah sih paling nggak kali ini tuh hmm, nah bedanya beda paling ketara banget ini baterai nggak ada baterai baterai internal PM8K2 Pro kalau bling itu baterainya udah internal hmm, jadi di kalau ini kita harus ngeluarin modal lagi untuk tiap syuting itu bener-bener pakai baterai. Nah kita langsung bahas kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelemahannya ini baterai bisa disebut kelemahan dan kelebihan mungkin ya baterai eksternal itu. Kenapa saya dulu memilih Boya? Ini kita coba dibawa dulu. Enggak disponsoring juga. Uh, kenapa saya memilih Boya? Karena alasannya juga karena memakai baterai eksternal Dimana kalau misalnya baterai internal itu riskan Kalau misalnya ada masalah di baterai Kalau nggak tiba-tiba lagi uh, lagi syuting tiba-tiba mati Itu jadi masalah juga Cuman tadi kita juga udah coba syuting Saramonic Ternyata Saramonic ini Walaupun sambil dicas Mereka bisa, bisa. nyala, bisa nyala. Hmm. Itu kelebihan banget sih Yang saya nggak pernah tahu Nggak pernah dibahas juga ini kita udah coba receiver-nya sambil dicas juga jalan, uh, transmitter-nya ini sambil dicas juga bisa jalan. Hmm. Itu kelebihan banget sih kalau kata saya. Walaupun nggak mungkin kan klien suruh bawa nenteng-nenteng power tapi, tapi, kan tapi power sebesar itu. Iya ya. Ukurannya, ukurannya emang WM8 Pro ini boya disebut ukurannya boros banget. Hmm. Untuk untuk kalau dibandingin sama bling yeah. ya, kalau dibandingin sama ini boros banget. Dan ukurannya itu enggak friendly kalau ini sih lebih enak ya. Ukurannya kecil, klien juga nggak bakal ribet kalau main di jepit atau disakuin pun bisa. ukuran Dari ukuran sih saya juga lebih ngeceng ke Saramonic ini. Nah, kita langsung aja bakal ngetes ke outdoor. Jarak dan kualitas. Langsung, cus! Nah, sekarang kita lagi nyobain clip-on. Dua-duanya clip-on, tapi kita coba dulu yang Boya. Yang Boya WM8 jaraknya, jarak amannya itu segimana ya? Kita nggak pakai windscreen di sini, biar tahu kualitas tanpa windscreen-nya itu bakal kayak gimana. masih jelas? Masih aman? Masih? Masih. Putus? Putus-putus. Nah, kita coba jaraknya belokan yang ada jauh. Jauh dulu. Sekarang gimana? Suaranya aman atau enggak? Kita bakal.. Nah ini percobaan yang ketiga, sambil di coba di savernya Cuman tadi kayaknya ada isu dari baterainya mati Dan biar menenangkan yang punyanya juga, biar nggak salah beli Semoga yang ketiga juga jaraknya bisa menempuh Minimal sama kayak boya boyahnya Aman? Oh baterai, aman, oke okay. Kita coba dulu lagi ada oh baterainya <laughs> udah putus kalau bener-bener aman putus-putus masih ada putus-putus nah tadi kita udah nyobain ya walaupun hmm. saya yang in frame cuman kita udah bener-bener nyobain jarak Jarak sendiri ternyata di Saramonic bling 500 kita nggak tahu kalau nggak salah sama e, jarak yang di manual book itu sama hampir 50 50 di atas 50 meter cuman yang tadi kejadian ternyata pas kita coba itu jarak masih aman Boya ya Boya Ben cuman untuk workflow juga sebenarnya jarak clip-on dengan receiver bisa jauh juga untuk workflow kepake nggak kepake ya kepake sih kalau kayak contoh kayak prank, prank ya, kayak Avalu. bikin prank, tapi udah prank juga Iya, ya. sebenarnya jarak juga. Ini kayak metrik adventure dia loncat gitu. Oh ya mungkin kalau misalnya bahasa uh, workflow workflow yang jauh kayak adventure kayak hmm, gitu masih mungkin dan kalau sebenarnya kalau misalnya kita pakai lensa lensa tele hmm. itu masih. Aman. Tapi kayaknya sih kalau nggak ada penghalang kalau hmm. tadi kan kerasa pas belok si, banget ya pas beloknya udah habis pas belok Gak udah mau, habis mau ya, walaupun udah putus-putus ya hmm. kalau bling <laughs> kalau saramonic udah kerasa putus-putus uh, sebenarnya workflow juga kerasa banget sih bedanya di saat kita pakai tele juga sebenarnya bling pun masih aman bling memang uh, saramonic pun masih aman di saat kita pakai penggunaan tele tapi ini kan karena kita ngebandingin produk hmm. jadi kita harus tahu ja, dari perbandingan jarak yang paling baik itu uh, mik mana, mm -hmm. clip on mana. Ternyata boya di sini punya keunggulan di sana. Cuman untuk bener-bener saya sih nyaranin Saramonic ini kalau untuk yang standar vlog dan yeah. kita pekerjaan nggak repot banget yeah. gitu. Menuntutnya santai, mm -hmm. bisa ngecas, bisa apa karena uh, gampang banget sih. Ergonomis banget gitu. <laughs> ini bisa main jepit di mana aja. Bisa tanpa C kabel. Oh iya bisa tambah kabel. Cek cek. Cek nah yang juga masih masuk bisa ditempel misalnya ini, ya. eh misalnya ini kita coba ini kita nggak pakai klipon dua-duanya jadi uh, gimana bapak apa kabar? nggak usah oh ya gini, gini aja ya. <laughs> kalau nggak kayak wawancara-wawancara di mana kan ini cuma dua iya, satu mic itu, kita betul. jadi bisa ngasih jarak kayak gimana juga gimana bapak apa kabar? tapi kelihatan di visualnya jelek ya, makanya Karena gini lebih baik deh, Pegang kayak gini, <laughs> Pegang kayak gini Sebenarnya enaknya itu sih Saramonic bener-bener saya pun walaupun pakai Boya bener-bener direkomendasiin ntar dicolok dulu Kameramen kita komplain karena suaranya naik turun Nah kalau saya juga nyaranin banget ini bukan jadi malah karena jaraknya sedikit udah itu baterai internal itu malah jadi kelebihan dan kekurangan malahnya Justru mungkin ini diciptakan di tahun-tahun ini Iya yeah. Mungkin si Saramonic bakal memperbaru itu. Hmm. Dan malah hebat juga saya enggak nyangka walaupun lagi dicas ini masih bisa berguna. Biasanya baterai internal untuk yes. elektronik apapun kadang hmm. ada masalah ya. Ini untuk... dicas hijau. Tuh, dicas itu hijau nyala. Balik lagi, balik lagi gimana cara teman-teman makainya? Workflow kitanya kayak gimana? Mau pakai barang mewah apapun, harga berapapun kalau kita bisa manfaatinnya dengan benar aman banget. Apalagi mic-mic kayak gini kita pakai sound recording lagi ya, ya. misah nggak di kamera kayak sekarang, itu malahan kualitas bisa lebih bagus lagi keluarnya, karena kita bisa setting audio bener-bener gitu hmm. di sound recordingnya. itu itu aja sih yang mau dibahas. cuman Boya juga rekomendasi teman-teman kalau misalnya mau beli dengan harga di bawah 3 juta tapi yang bener-bener mungkin kebutuhan atau workflow teman-teman sama kayak saya lebih banyak dokumenter dan misalnya wawancaranya wawancara panjang. Saya menyarankan untuk Boya, tapi kalau misalnya dari ngejar syuting santai, apalagi untuk vlog yang kita bisa Tadi juga kita kumpul jam berapa mulai syuting jam berapa, itu kan lebih banyak nongkrongnya Bisa kayak gitu sebenarnya Tapi di review ini kuatnya dua jam? Kuatnya dua jam Cuman belum belum tahu nyampe Nah, belum kalau misalnya dua jam itu udah lebih dari cukup banget, kalau kata Jackie ini udah recommended hmm. banget, cuman yang rada repot kalau misalnya satu hari kita dua narasumber. Nah, oh, iya. kayak gitu ya, hmm. yang rada repotnya deh. Karena... Sebenernya sama kelebihan bisa di hmm, pas kalau misalnya kita nggak ada waktu yeah. atau apa, itu rada repot juga, tapi keuntungannya itu ternyata bisa di sambil dipakai pun hmm. bisa. Nanti kita bahas hasil suaranya bakal kayak gimana, tapi kita tutup dulu sekarang nanti kita langsung bahas ke kesimpulan. Nah, sekarang kita nyoba Saramonic di pinggir jalan, enggak tahu kualitasnya bakal kayak gimana. Jadi teman-teman bisa uh, bisa nilai sendiri kualitas tanpa windscreen ini ya. Nah, sekarang udah pakai windscreen ini masih Saramonic B500 atau Bling 500. Ini kita udah pakai windscreen tapi keadaannya di pinggir jalan. Teman-teman bisa nilai sendiri kualitasnya kayak gimana. Nah, Sekarang kita coba pakai boya WM8. Ini keadaan di pinggir jalan sama, tapi kita nggak pakai windscreen. Windscreennya kita belum pasang. Nah, sekarang udah pakai windscreen, teman-teman. Pokoknya saya juga belum lihat. Nanti kita lihat lagi hasilnya kayak gimana. Pokoknya ntar yang di Tadi kita udah sempat dengar, ya udah sempat dengar review ya. Uh, hasil tadi kita yang waktu di outdoor tadi kayak hmm. gimana. Ternyata kalau dari pendapat saya sendiri, si... Saramonic itu sensitifnya lebih sensitif dari dari Boya Saya bilang kelebihannya lebih sensitif dari Boya Tapi yang jadi kelemahan Saramonic Pas di saat outdoor tadi yang di pinggir jalan Saramonic, ambience ada background Ambience jalan itu Nggak bisa kepecah bener-bener Dengan di saat saya lagi ngomong itu ngebaur Beda dengan Boya, di saat saya ngomong Walaupun pakai windscreen atau enggak Itu benar-benar ke Background itu lebih keredam dengan omongan saya lebih jelas. Kalau sarmonik lebih sensitif, tapi sayangnya nggak bisa mecah antara background dengan orang yang ngomong. Kalau dari Arif sendiri kayak gimana? Tadi udah itu Iya sih, sama Kalau pakai sarmonik teh, dinaikin dikit juga udah beda sih sensitifnya. Oh sensitifnya udah ngaruh pisan ya antara itu? Udah jadi tek-tek-tek-tek teh. Kan kalau boyotnya mungkin agak jauh gitu ya perbedaannya. Per satu step satu step. Bima. Udah sangat jauh banget. Oh Teng -teng. Berarti sangat dalam 100% persen. langsung naik 25%, hmm, 25%? Hmm. Hmm. Jadi le, untuk penggunaan lebih manual lebih enak uh, boya, karena hmm. bisa di kamera, hmm. kan langsung beda. Kalau misalnya kita pakai sound recording, kita bisa atur ya. gain lagi kan hmm. sebenarnya. Tapi kalau ini secara langsung ke kamera, walaupun kamera bisa setting volume, kerasa jauh banget ya, ya hmm. pas di saat naik turunin hmm. volumenya. Itu juga pandangan saya dengan Arif di sini. Jadi buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang ngerasa enggak atau apa bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Ini benar-benar subjektif dari kita berdua. Kita juga nggak di branding sama dua-duanya. Kita beli masing-masing cuman Arif pakai Saramonic, monik ya juga pakai Boya. Di sini. Jadi Kalau mau branding boleh? Kalau mau nge-branding boleh. Nah. Tapi ya, pasti syaratnya satu naikin hmm. dulu subscriber, <laughs> nah, makanya teman-teman jangan lupa sharing juga video-video channel ini ke teman-teman yang lain biar kita belajarnya. Kita juga di sini masih belajar ya, karena di bagian dunia media kayak foto atau video itu belajarnya itu gak pernah berhenti. Update terus, sih eh. teknologi mah bener-bener update terus. Nah, sekian pembahasan di channel Zaki Zulfikar, foto and video. Uh, Kalau misalnya mau kepo tentang Arif ya gimana ntar kita tampilin IG-nya mungkin di kanan, di kiri, di ke bawah atau di mana ya? ada Instagramnya di ada Instagramnya di sana dan ntar di, di di apa sih disebutnya deh di deskripsi juga kita <laughs> masukin ya maaf baru di YouTube maaf <laughs> kita juga bakal ambilin di deskripsi. Tapi Dan juga untuk teman-teman kalau misalnya pengen kita kita ngebahas tentang apapun langsung aja komen aja di kalau komentar kalau ada waktunya dan ada barangnya mungkin kita bakal langsung hmm. review. Dan kalau misalnya ada yang mau nyimpan barang di meja ini juga boleh. Boleh. Oh. <laughs> boleh, entar boleh-boleh. Pokoknya barang apapun, jom kuat, penunggu. Makanya di Instagram kan banyak yang kita simpan aja di meja ini. <coughs> Cukup sekian dari saya Jaki dan... Arief Agustian Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh